sudah ada indera kadas um, tempat indera ini sekarang saya dipakai namanya perang kemerah karena rangka sebalik perang Menit nanti sore hari di atas kapal, sekarang waktu menunjukkan pukul lima sore. guys di hari yang pertama hari yang pertama sudah harus sepi pipi sepi pipi ini kapal sudah mulai jalan guys meninggalkan maka honi menuju merah nyebrang jalanan nyebrang guys di dan di tetapnya di... di...